Jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan kompor yang seperti ini. Kompor ini biasanya digunakan untuk para kos-kosan, ya, yang biasanya pecah. Orang-orang kuliah, ya, kuliah yang pos seperti ini, ya, ada kompor susah hidup, ya. Hidupnya susah sekali, tidak mau hidup oke okay, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba membarik, memperbaiki di, sendiri ya bisa melihat apa namanya caranya oke okay, seperti ini ya pada bagian puterannya atau knop ya sepertinya pada bagian knop bermasalah bisa dilihat terlihat pecah ya pecah pada bagian knop oke okay, kita zoom ya seperti ini terlihat pecah ya permasalahannya hanya di bagian knob ya, karena dia slip ya untuk kita putar slip dan dia tidak membuka gas dan tidak mematik ya untuk kompornya, oke kita akan update ya kita sikat untuk bagian yang pecah seperti ini ya nanti kita lilitkan dengan kawat atau tembaga Cukup lumayan banyak juga ya kita melilitkan biar tidak pecah ya menahan pecahnya dan nanti kita tambahkan alteco untuk penyikatnya ya biar dia tidak berubah hanya seperti ini saja sebetulnya ya untuk rekan-rekan nanti kita akan mencoba mengetes ya apa mau menyala atau tidak ya. Kita rapikan, oke. Kita coba dulu ya, untuk memastikan sudah mau menyala atau tidak. Kita dapat memutar, oke. Seperti ini ya, sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Saya rekan-rekan, oke. Videonya sampai di sini dulu ya, untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang Oh ya, untuk rekan-rekan jangan lupa untuk share ya videonya Oke, okay. Terima kasih ya untuk rekan-rekan